Ia selang selang selang panjang wah pa, pegang oh ini um, makan yang bawah oh yo i kecil kecil itu dah oh, ada eh ya, kecil kecil ya? kecil tak nak kecil Nabi ada Oh itu ada Hey! Oh, yeah. He's oh, wow. going down there. Oh. Ini <tuk> gua pegang kakak ada Ah, Udah dah. Tata. satu lagi Yes. Oh. Oh, di selenai, Ada buang ya? Kebun binatang pun. Sampai <laughs> Oh, udah selesai baru kita ke kita mau cari tempat di sana kek okay. mana deh sudah apa sudah apa kuku panas mana teman-teman dan aku makan nyamuk ini teman-teman aku butuh orang ini di mana saya cari di sana loh adik ayo pegangan tangan pegangan tangan pegangan tangan pegangan tangan oh, sampai ke kayak tempat ini <laughs> cocok. Coba bikin rumah dari Miku nih. Ya. Yang kayak setuju, saya, saya dorongin aja, ya, lah. Mm -hmm. Waktu kita cari jagung. Ya. Jagung, jagung gaming. Epe. Umbel. Kita butuh ini tempat untuk pemanggangan ini. keang setiap hari dan kalau aku kalau pernah aku kasih ruang kalau enggak dipentahkan tidak, tidak apa ya aku makan itu. waktu itu aku makan bakso makan wow. ayam oh. kuprek gitu hari ah. aku makan yang lain-lain mukbang wow. aku mukbang ayo jalan coba, lihat di oh. ada namanya ma namanya makanan keong atau tidak? kalau tidak aku kasih like. kalau enggak, -enggak. di kamu di di sebuah lava lava gunung. aku ada di tengah wataku sama senen. aku soalnya black main man ini. nikah nikah curang. Aku curang mainnya, gurang, gurang curang banget. Tadi kita pura punya anjing. Baru kita yang lu, kita kita belajar, belajar, belajar main Belajar mobil legend tuh. Okay? Aku belum pernah main mobil legend deh. Coba lihat istri istri ada binggah sih ya HP kalian ya aku pernah main Mobile Legend atau tidak? Ya. Aku lilo soalnya aku belum pernah main itu. Ya. Pula. Hmm. Kita mau ambil jagung, kadang kita ambil apa ya?